Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya Abba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya aba ku mau cinta Yesus selamanya ku mau cinta Yesus selamanya meskipun Ganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa ba, ba. ini aku anakmu pakailah sesuai dengan rencanamu pakailah sesuai dengan rencanamu pakailah sesuai dengan Rencanamu